itu sesuatu yang nyata yang wujud itu hak debat itu sesuatu yang tidak apa wujud memang nggak pernah di apa apa ini masih nah ini kalau ini satu ini satu satu tapi satu, satu, satu dua, dua sana berisau kan, matematika 4 3 ya. Yakin juga Satu tabah satu, empat itu Mungkin enggak ada. Satu di tabah satu, empat Adalah sesuatu yang tidak pernah ada Dan enggak pernah kembali ada Memang dari awal enggak pernah Wodoh Ketuhanani Yesus Ketuhanani Berhuluh Ketuhanani Widhidi Itu pernah ada enggak? Tidak pernah ada Dari disebut Wama Yudhidi Usul Eh, sesuatu yang batil gak pernah terlahir, gak pernah bermula, memang gak pernah ah nak wonge ah yakin barang batil ada yang yakin Yesus pengira ada yang yakin Lata Ujah pengira tapi barangnya gak kamu sifat ganteng lu gak tau nama ya ya dari luar gak dari ini ayat favorit saya. Jadi saya itu belum pernah melagiri atau menafsiri Quran sebanyak ayat ini. Saya apa ayat yang sejenis ini itu mungkin sampai 20 ayat saya setiap mengajar di sarang, di kajian, di studi tak ulang-ulang. makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam, karena berhenti itu tidak pernah. kenyataan kalau Yesus Tuhan itu tidak pernah. kenyataan kalau Latahuzah Tuhan tidak pernah. begitu juga kenyataan yang kamu khayalkan itu ada juga nggak pernah. misalnya negara ini negara ini dapat rezeki min Allah, diatur oleh Allah al -Mudabbir. Allah itu yang kalau Allah yang sudah ngatur rezeki, Allah yang paling kuat, Allah yang ngatur semuanya Semua yang ada di dunia itu mau variasi gantung menggantung no kesejahteraan negara, bergantung presiden, itu tahu bagaimana kamu nanti Hp. Obat ya Pak Itu semuanya dunia itu ada penghera Tuhan milah, ya milah sesuai istihad Sesuai istihad mending orang sesuai order Pak ya itu. Ya. Tapi kita tetap yakin al-mudzakir Allah ar-razzaq al Allah. al fatir Allah. Sehingga yang lain itu variasi. Kayak kula nanti sampean sing aji kula kan yo Kak. Tapi aku yakin al hadji yang memberi hidayat itu Allah. Sehingga saya enggak perlu mau di ngajeni wong ngene ini Kanggo sing benar. Ya sudah seperti itu. Nah. Terus lalu ada orang mengatakan begini dunia makmur tuhlah sumber pangannya ada. misalnya sumber pangan ngono itu gempa beo beo. melainkan membeli nang tantono lele mana. gua enak ngelani wong ayu gua enak. Terus misalnya wong aji kalau bukaloni no itu soalnya gempa. artinya omongan wong gua merasa Berarti bener kan kalau omongan bener gini ngelani wong ayu enak saat iku kau nol gempa saat iku gak merengut saat iku tapi nyata nih kan mau ngomong ngelani wong ayu enak padahal syaratnya Aku bisa ngelawin enak pas sampai gembang. Aku bisa enak pas ngamuk. Nah, semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid. Karena ngomongnya sepotong. Dan yang bisa gitu hanya Allah Subhanahu. Sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang dadil semua. Kecuali sesuai pilihannya Allah Subhanahu. Lalu iya Allah. Dari kita jadi malaikat yang tukang nyata terseki. Kala kawanan itu buyuh. Da ada malaikat yang goblok-goblokan kita. Kayak malaikat tukang nyata kecil, gak Tapi orang guyogi, misalnya, gue kan ditulis, misalnya gue kena tenang Misalnya, umurannya kayak gitu. empat puluh jam. lima puluh. Lima puluh. Lima puluh. dua puluh. Lima dua puluh. Lima dua puluh. Lima ora dedam juga <laughs> misalnya Mustafa itu mulai patan puluh tahun mergawai keras Mergawe keras untuk hari tua ini bayangannya hari tua itu umur 70 tapi lain-lain Mustafa itu mergawe tenang umur 40 puluh asumsi ini, kayak kota-kota ini asumsi ini hari tua umur itu 70 berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun Terus malaikat bagian ajal ngerti, ape mati sesuk. Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun. Saiki kan sesuk mati. <laughs> Terus kamu duwe niat mergawe untuk masa depan kira-kira diguyub gak? Bocah kok gobloke ngono. <h silver> Yo yeah, tar, kira-kira. Tar aku jadi tugas malaikat paling seneng malaikat bagian rezeki ben iso kenyang. Betapa bodohnya kita. Betapa bodoh boleh rezeki sing kue ura bakal ganti hari tua. ini, wah anakku tak warisi apa ben makmur. Malaikat mengerti. Anak misalnya jenenge Joni tukang ngetek nodrinyo sekali bapaknya mati didol do. Seng anak wedok yang urus sekali bapaknya mati didol kue Wey nyi dunia aku akeh ben anakku urite makmur ben jelas karto anakku. Sementara catatani malaikat aku anak-anak am -anak, tukang no kira-kira antarané sing mbok khayal nek ke kenyataane dadi lucu juga cara Malik lucu itulah kita kita ini sering ngkhayal sesuatu yang gak pernah wujud kowe nyifati dunya manfaat go anak putu kan ra mesti wujud dan iki sine kebodohan-kebodohan di tamlan awon nyifati manusa wa kana al insanu ghaluman ghaluman wis awake dhewe iki akeh bodho lumen ora biasa banget jauhan banget karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang nggak pernah nyata. Mulane enak kue dia ngangen-ngangen, itu sifatnya ngangen-ngangen sendiri dia niem. Salih bayang no. Kenapa kok ngumpul kan? itu? Ngumpul orang mati pangeran. Itu nih mon. Di pangeran itu kena kena jinnya. Kenapa musuh-musuh ngumpul orang mati Kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal orang mati pangeran. Iku nusa wa maklumi merdo tapi ada yang menik untuk hari tua dari malaikat pasti tak kelapas so. nah kita itu sering begitu padahal barang batil itu gak pernah datang karena gue nganti tua itu gak pernah tapi gue is... ngayal tua nah, nah bayangkan oke okay lah kalau kesalahan itu kan mau kesalahan dalam hayal hidup gak apa-apa Allah ma'am celaka ini kita sering salah dalam hal tahu karena disebut takut hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua semu. karena nanti yang nyata itu hanya Allah misalnya nggak terkulo ngaji tumputi buti kalau fakta karena ini pasti benar tidak mungkin salah pasti benar kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak kenal menteri enak kenal gede besar enak kenal orang kocok top enak Oke, kalau kata enak masih benar Allah masih maklumi Tapi sampai sering bilang penting Kenal presiden penting, penting banget Kenal pejabat penting banget, kenal top top penting banget Kenal wong subya penting banget Dan kamu tidak pernah ketrucet bilang sujud itu penting Nanti setelah kamu di dipertontonkan Ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa Hanya sujud tidak ada malaikat keteror. Wah ini temannya Pak Presiden harus kita hormati. mana ada malaikat takut? Wah ini temannya di besar harus kita luhurkan. Rahiso malaikat buat teror. Tapi nak Wong Sing tahu suci itu pangeran so apa? Malaikat itu so keteror. Ini pernah suci. Laki ya Allah bahwa sajid Ini ketemu Allah dengan status orang yang <susuk> Wah itu malaikat miger dengar ketika Allah mengumumkan wah abdi laki wa wa sajid ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud, tidak harus sujud fisik dia hatinya orientasinya sujud bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud didik anaknya dikasih uang supaya mau sujud didik santri supaya sujud ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud wah malaikat akan berani tak jamin <tuh> karena dia sesuai penting di sifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah, status hamba adalah yang su, yang sujud wasjud wahtarik wakum ma'an wasjud robaka, wakbud robaka itu status nah status ini yang corong Allah penting kenangan kita di dunia sujud kemana aku ngekeimangan khasan Hasan ya ben sujud, anak putuku tak didik ya ben sujud sampai tak manja masalah finansial ya ben belum buka kan kita makan supaya ben kuat kalau kita rentetanya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Waitawna ilah sujudi falai istatiun. Orang yang sujudnya ada ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga. Pas sujud biasa-biasa. Nanti kita akar sama Allah. Baru dipertontonkan, ternyata sujud itu penting. Relasi-relasi itu gak penting. Kita lagi meningin ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni dari penggerak sekilat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar Pak dengan barang-barang sing mokgawanani gawanane Saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya itu pernah kenal seorang profesor di atrap sama saya. Itu saya pulang, itu nyari Kiai Desosin nggak ada yang peduli. Di hati saya Allah jika saya bangga karena kenal tokoh dunia ini supaya jadi kafarah Saya kenal Gus Gus Besar di sarang di dilebur di mana-mana saya kenal Gus Gus Besar Tapi saya juga kenal GG Gilek termasuk perbanding Mustofa. Supaya saya tidak sombong Bisa saja saya kenal Gus Gus Besar itu sombong kenal Gus Gus Gede Dan kalau itu iya saya saya nak kenal Mustofa, Farouk kan, kan nggak mungkin saya sombong Nak ke ngilang juga Pak Terus di pipi anak terus modelnya nyel yang yang lah pokoknya aja lah itu insya allah gajara ini gede ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridani allah kita ini sudah kesuwen kejebak dari kepentingan dunia makanya saya percaya anak rasulullah itu nabi tenan tambah tua tambah percaya nabi orang nabi tenan dia nah ini nyiati sujud itu ini kan bisa sama siapa al Wa hatta taku nasajdatul wahidatul khairan minat dunia wa Sehingga nanti satu sujud lebih baik dibanding dunia dan isinya Coba misalnya anda tidak pernah sujud Kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi Kemana saja disambut bak seorang raja Kemudian anda mati, pakai satu sahabat, juga kamu ketemu punya Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia Itu tidak harapan di sepura pengirat. Karena pernah berstatus sebagai Allah, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati itu kaya minat dunia, bangah. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat, kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilannya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isi. Itu nak uang kaya kaya mesti rapaham tak jamin rafaham. Maksudnya iya Ya iman tapi rafaham. Saya kita tak paham, no? maksudnya Nabi, Oke kenal roke kenal tofa iku gunane tapi nak sujud iku ranokuna nih somkin akhirat era 2000 yang lebih yake di bang dunya sah ojok kok terus aku nak besolat sejuk nih terus tuh dua kapitalis tak lah nah gue nak beso ngono iku mati lah itu sensya wong busua lanai kan akan malaikat pacar ayat sih kalau nanti ngaji malam giro malam ah. giro ah. seneng Sayidina Umar juga gitu karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia dia persis kanjeng Nabi, tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayidina Umar ditusuk. Yang nusuk dia itu orang Majusi Abu Dulu Al-Majusi. Dia seorang budaknya Muhirah. Pokoknya orang Majusi namanya Abu Dulu Al-Majusi. Dengerin. Ini, ini bukti Nak Umar wali ini ini pangeran. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Hulamul al Muhiroh Al-Majusi Dia adalah buddhanya Muhiroh, dia orang Majusi Langsung bilang apa Umar? <consensus> Alhamdulillah Alladhi ja'ala maniyati Biyati rojulin lah Yas judulaka sajidah Fatuhah juli biya yaumal kiyam Maturumun gusti Sing mateni ni kulo sing sing botenati sujud Sing karena sujud itu Dik ni so bantah kulo tang akhirah Maksudnya begini, rumah nao tenang Jangan banyak, dan bariki kena sujud tenang serap itu bebo khusus, macan asli khusus dan tujutan anak itu urusan penampilan, paham ya? serau sah pesona maksudnya gini orang yang pernah sujud sekali saja sungkem tentang jenengan gusti itu potensi masuk suara itu pulang itu izin, namanya ini, umar itu pendendam pendendam umar itu pendendam sa mabek lagi saya ulang lagi maksudnya rarido, ini raridos sing mata ini, kok melebu suaraku itu ikhlas belas tapi nak wong ini ku nanti sujud di jenengan Gusti Kulo nuntut itu isin. izin dia tahu sujud di jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar Wong itu tahu sujud di aku, kenapa aku merokok? dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong itu tahu sujud di aku kok aku ngelebak dan dia tahu sujud di aku akhirnya didamai aku rakaasnya, kalau di pengiran orang itu dia ini siap Padahal dia ingin matahin dia, dia berlebu Makanya dia, maternoan Gusti yang bunuh saya adalah orang yang nggak pernah sujud, sehingga dia bisa Beradu argumentasi dengan saya Hanya karena pernah Sujud Bapak maksudnya, Tetapa esensinya Sujud Tapi kita nggak harus Satu ambisi, yang penting Yang mana not, yang kuas Kue-kue sujud betina itu Yang terbaik anda di dunia, ya sujud Lian itu variasi urut kita bernegara butuh Presiden, butuh calon butuh Ketua Partai, macu-macu Ketua Partai Apa yang ketangkep, orang ketangkep, ketangkep Itu variasi butuh. Tapi kamu jangan pernah Gantungkan negara ini pada itu Negara ini pernah dijajah belanda ya baik-baik saja Karena diurusi penge Di CU Mojo Paid, ya baik-baik Dulu ada, ada PKI, ya baik-baik Saya mau not Pemuda milenial, ya baik-baik saja. -baik. Saya paling pantes, coba anak pang, ya baik-baik saja. -baik. Enteng, ini ngaratin, pinggiran ini ada helikolopolis. Yes, yes, yes. Woi, di betul-betul di ruang kelima. Oh, woi, woi, al mudah, biar arrose. Saya ngapain tuh asma usus saya? Dona anis, tapi cek iman makhluk. masruk. Ayo, saya geseng mudah. Beru, Allah, apa menusuk? Nanos, Allah, arrose. Apa Allah, nama lu? Sos, apa punya? Gue, benar, yakin. Iya, enggak enggak gue, gue, ini rumah nota nabi sehingga sholat dulu tuh nggak jadi sujud tuh luar sehingga kenangannya so, istrinya nabi terhadap nabi itu apa angker begini sholat Aisyah baju nabi paling aisy kites itu nabi nak sholat tuh turun rumah dengar dengan itu nabi tetap sujud sampai dari Aisyah aku saking tuh itu urum malam Iku nak nabi sujud cik itu tak ingkar engkau nak nabi sujud apa anak-anak diingat, tetap selonjor. No, di tujuh hari, kurang ada jatuh. Yakin, mulai di tujuh hari mulai lewat satu pangeran. Masuk pangeran, bener kok, terus saya lek. Saya lek, Pak. Nunggu host, Nah, ibu sholat nganti disikirin, melentok itu. Neng, Aisyah tau, mahihapsok. Terus, Aisyah menjaraki turunin Arok sekurang arah rasidu-sujud tak jelasin Tapi kita api anak yang mampu saja. api anak-anak rawat. Tabel ini malah Jadi kita cara kira-kira berpikir begini. Menurut saya untuk mengenali dunia itu nanti gak nyawa hati. Itu yang akhirat. Ini nyawa hati namun sujud sendiri. Sehingga kalau dengan begitu kita mengerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang enggak ngalang ngalangi sujud, milih menteri, milih, nah itu nggak apa, apa, kalau terusannya gitu oke, okay, saya demi sujud, memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud, oke, okay, saya berteman orang kaya beri coba bangun masjid supaya yang sujud banyak, saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini, nah itu nggak apa, apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua Atau hidup di NTT Kemudian kamu sering ke bupati Non-muslim, tapi demi Supaya diizinkan bikin apa? Izin, nah, itu tidak apa-apa Tapi Allah tahu semua orientasinya nah, Ini yang dimaksud Nabi Ibrahim Rokgana sholat ya Allah supaya mereka mau sholat Fad al-afidatta minan nas Tahwi minat tidak apa-apa ya, wow, yang penting demi sholat. Tidak apa-apa mereka punya uang. Tidak apa-apa mereka berkelimpahan hidup, berkelimpahan hidup. Semua itu liupimus sholat, supaya mau sholat. Tidak apa-apa tapi dibalik demi sholat. Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat. Tapi dengan pejabat kenal kiai, maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang. <tuh -tuh. Sudah. Ya. Nah, kalau semua ini berarti pula. Saya akan mengandalkan. Saya akan nopo semua itu terserang. Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Luar memang samui. Gitu. Lalu sampai nabi itu mau gusti. Kalau pasukan ini kalah, ndak akan lagi orang menyembah engkau. yang badar. Oraneeng... <tih JeffreyApplause at> <tih> <cheese> <origin> orang yang ini Sampai orang Sampai orang kayak sebonda. Nah, ini saya cerita saja, deh tenang, di pulau di pulau nu sering gamu baju pulau nganti saat ini, gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak dimanja, sama terlalu hormat. saya bilang gitu, aku orang dari Niku anak, suben sen terus ya anak, -anak. waktu suben mah, jadi udah lo anak ipen penerus sujudku, penerus, Rumah sama aku udah anak kayak uangmu, suben so, nak uang rumah tangguku, Bangun aku PKI harus Nah aku wong kapitalistik, dulu anak ibu ya, aku tua, sing rumah tibu anak, sebenarnya aku matuwo, sing rumah tutu. Iku wong faseng, yuk mikirin mulu, ola kita bulan apa, wong put, na, wong nak utak teh, koi utak teh wong faseng. mesti ini dulu anak, iki singros no, suci suci, iki singros no kalimat, tauke, iki singros no, tradisi monggokku. Maulana navi, vroom, jara abdul ambi, ya, merkode ini, iku kurek, mau cita-cita nih, si tok, wajalah kalimat tam, kegiatan uh, fi atipin. Ibrahim adalah orang yang sukses dari kalimah Taibah via yang dalam anak itu tapi orang yang itu itu orang anak itu goblok Barengan goblok persis jadi, wong yo mikir, nanti kabel duniawi perangkatannya itu susut. Lalu ya, Tuhan Nafsuul Mut, lain Cii, larut di Raut Yatam, meriah, empat beli utama Ubudia itu adalah Nafusu. Lalu pertama surat Quran turun, wasjud. Lalu tangan takut, caranya sujud, Diego. Sekarang tadi gampang saja, caranya sujud, gampang saja. Sujud itu harus Pas pasolat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing warur-warur itu banyak nih Itu tadi, misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya, saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dawat cewek cantik. Tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi rana uang ayu dengan uang saya bisa makan apa saja misalnya kamu punya uang meliatan tapi Allah tidak bikin berat, tidak bikin sate, tidak bikin apa berarti sebenarnya kalimat yang benar kan saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik misalnya ternyata perempuan cantik ini ditari sama uang tidak mau nah, aku yang mesti gelam, cek di lapangan banyak perempuan cantik yang suka seneng rupin, cek puera gelam sebetulnya kalimatnya bani adem banyak yang batil cuma pendukungnya ada, mereka ada batil paham dengan uang bisa mendapat apa saja ya, buktikan. Orang yang uangnya triliunan, apa bisa mendapat orang cantik tertentu. mesti bisa, kan, Mbak, enggak yang solehan enggak mau. paham ya, tapi cek kan yang dicek? Enggak, mesti kan. Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia, nanti duit bisa apa saja. Kata apa saja itu juga, apa terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semangatnya enggak juga, waktu kalimat ini dibelat, makanya uang rontol-rotol walawita balhakku, aku, aku melahap saja tadi sama waktu ular tua, di hidungnya, rusak ke kalimat batil didukung masih, mesti mestinya jalan sale, wah, nah, saya punya uang banyak bisa apa saja, sesuai setruk iso, setruk dulu ilmuatnya, dapat perempuan cantik, tapi terus perkecil kecelakaan terus impoten apa ya? berarti yang benar kan kalimatnya gini punya uang apa saja punya uang banyak perempuannya mau gak sakit, gak gempa gak ada musibah itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu gak kepake gitu padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipake gitu semua, oh nak ngonong kare Allah, kan gitu kan rumah ya gue tak ajarin waras di rumah saya iya, kalau kalimat itu utuh, pasti orang kembali pada Allah SWT ayo kan anak sebetulnya kalimatnya itu banyak lu coba misalnya kita di gojo ayo, kita lihat anak jawa, ini umurnya tinggal berapa, sampai tenggelam wohh, orang itu orang sering dimarani ngomong yang pesimis kita cari jawa, sampai tenggelam tapi kalau jari jawa anak-anak, anak tenggelam, ada orang, ada orang, ada orang anak tenggelam tetap mati, anak-anak, anak-anak orang kita tahu, kita tahu, kita tahu kita iman, kita jatuh memangnya anak tenggelam, terus kita tidak mati berapa ya? Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, kedua itu bagus enak. Nak ono oksigen, nak dunya gak gempa, nak Indonesia gak kios. Misalnya di Muakeng Jakarta atau Indonesia kios apa ya bego bego, kerusuhan kerusuhan Berarti nak ngomong di Uang banyak, terus nggak ada anoa, aman, siap gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah itu singi sohok, doa Alhamdulillah. Telinga-telinga, jadi kalau suwun sangat, tauke itu dilat-dilat terus. Makanya Allah nak ngileng nomor nusoyuk, gue dikubeng si bogo brumu, gue kosok, gue meripat empat si bogo gelok, itu kok. Sampai Allah ngilengkan satu persen Alhamdulillah pada Tuhan yang berperan, aman kholak sesamawati, wal artusnya, Siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak. Terus bumi dicukup oleh Pangeran. Ke idea tamu, terus bumi ini ngalami paksi, kayak ini berarti. Sulawesi, dan Allah mengingatkan terus, sama Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa liki. bumi itu potensinya memang pecah. itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab, itu maknanya sifat pokok. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngadikan ayah sifat bikumul Ardo faidalia tamur potensi bumi memang melumer. Tamur mana di Cuma Allah nyontoh nabi Roger nih Sulawesi dong. Contoh sak Jawa berat tuntas. Stupid press. <tus> <tus> <tus> Coba, jadi Allah ngilangin apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh dong. Allah nginapkan ayah sifat bikumul Ardo faidalia tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan pengep pangeran sungkeman kemantan. Nah, ya Allah, Matur Nuhon bisa si ngaji, bisa tangi, ya Matur Nuhon bisa si tangi, tangi. Matur buju pulau roh, sasarannya. Tak nanti ngamuk tonggo seputih ke itu, itu, itu, itu, itu suku. Nah, buju menjaluk juwe ke jaluk matur Nuhon, bukan jaluk tonggo, Di sini kaya opon ah Ngamuk kue Matur Nuhon, ngamuk tonggo isen kaya opon. Jadi maksudnya bojo ngamuk. Pinter terus Pak. Lha kok iso pinter, Mas? Lah ngamuk tepat Dan Jan omahe Hijir Aziz itu nomor 2 aku terusno. terus gender no. ngamuk. Wong dibocoh pinter kok. Lho. Pak, gunung tenang. tenan. Jadi datun itu cara bahasa Arab. That is bumi ku potensinya ne, Terus tamur iso melumer. Memang wis di desain gitu. Tuh Pak bawa bumi itu ada magma ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat amin teman Amin. Tumani sama ayat, Sifabikumul fa'idah yatamu. Dia yang minum terus. Air yang tiap hari kita minum, Allah yang minum. Kul Aro'aytumin asbahah ma'ukum, Torong fama'yatiikum bima bima Mestinya meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah, saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Air itu kemudian hilang, tertelan bumi, fa'idah apa? Terus sama yatiikum bima bima Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali-kali tetapi orang gak tidak peringatannya Allah akhirnya sehingga penting pejabat, relasi mitra akhirnya Allah disebut. tahu disebut akhirnya dunia ini mengingatkan pangeran, kalau aku sudah disebut di dunia. aki akil hukum ilah nafsikan urusan dunia tak pasrah no. akhirnya Wong tidak mengingatkan urusan sudah diurusi Allah tapi diurusi diri Allah Wong baru rumus pendidikan di rumus, tiap ganti menteri ganti rumus, presiden di rumus ganti presiden, wong ganti rumus. baru baru kendi presiden, baru kendi presiden, baru kendi presiden, baru kendi presiden, baru kendi presiden, baru kendi presiden, baru Bener kartu baru kendi presiden, baru kendi presiden, baru kendi presiden, dari kartu presiden, baru kendi presiden, presiden, baru presiden, baru Ya, tetap marah. Akhirnya, oh tetap. Oh, ini ngatur-ngurungnya Tapi tetap juga ya maksud gue lah Artinya, negara itu urusan kedua. Pertama, Taufit benar. Karena tauhid itu bener Kamu milih sesuai segi perintah. Oh, ini sesuai nurani masing-masing. Mungkin orang sesuai order masing-masing. Ini biasa yang paling masyur. Biasa yang paling masyur. Dulu lama ulama itu nanti kan Al-Hukmu ya dulu malah hukum itu berputar sesuai alasan Sekarang Al-Hukmu ya dulu malah Hukum itu berputar sesuai upaya <guluh> <guluh> Kiriman paling masir dengan antar kiai itu Al-Hukmu ya dulu malah itu yang benar Tapi sekarang Al-Hukmu ya dulu malah udzrothi hidup Sore Opa Ekiro harus panik Nanti gue Al-Hukmu ya dulu malah itu kita harus ikhlas ngamal anak kita hanya kembali dan kembali ke allah kok wes lagi ngamal demi manusia terus manusia itu solo ketika itu udah siapa, oleh itu harus dilatih terus sampai anda dan arisan evas khusus dilatih sampai tahu evas pisang lah tahu evas lu selama jadi ulama lama kue neng do nyos sudah kok tahu evas pisang udah cukup tapi yang lele rakaruan cara nevas biar tak warai lali wes ngantar lali lu ya lali buat evas Nanti Mas Yudi, Bapak sering cerita, itu, dia punya namanya, mumpa Pak Pulau, Pak Pulau ngejar keluarga langsung. Bang Basung nih gue, HP Bali Basung Jogja nih santri nih kadang ketemu kanjang nih, dia kontrol anak udang jangkar, sum, kalian wujud santri muake, yang tinggi. Dan izin dong, besantri muak, bersalah langsung lagi, bersu santri muaknya, dia pertama izin, siswi lali, iya, lapas lali juga, gue ikhlas sih. Jadi pertama kan HP ras kiri kan, dan izin, itu santri ada yang langsung lalu nah, berdua yang mungkin nisyan sesuai kan nah, lali nah, lali lali itu lah ikhlas pengaji ya ini kan pertama ngaji sesuai kan lali makanya gerwanya ngaji juga kitab nah, pertama kan kamu akan perhitungan aku nah, kurang ikhlas nah ikhlas lali itu saat momennya rafah tambah ikhlas, nah, ikhlas. Apa? Ga ikhlas. <tis> kan gak dikarang tuh jadi utama ikhlas juga duit eling-eling ya. jadi barang batil itu ora wujud. Koy loro tambah loro 15 ora tahu wujud. Yesus pangeran ora wujud, Allah tau wujud, pangeran ora jadi itu wis dimaksud apa? Kul ja al haqu wa ma yuqti'ul batil wa ma jadi barang batil ora tau wujud. Maknane nek sing anggap wujud akeh, tapi hakikatnya gak tahu gak tahu juga tau. Bang. Jadi satu 1 1 kok 12 kok ndak pernah daseng nah, wujud hak namung allah swt rata jadi nyaman lah mulanya nakano salah dewi nabi umpama aku salah ya salahku dewi jarekan nabi Umpama mas terapi tentu gak akan salah artinya ini nakano salah ya salah wonge, wong barang jarekan ya, tadi satu ditambah satu itu dua benar ya ditambah 1 ditambah satu empat itu ndak ndak ada tapi saya ngomong ngono saya lecak jile karena matematika salah. Satu daripada satu ditulis Papa atau Ngida. Ditulis Walulah Semalam. paham ya. Jadi artinya ini barang salah orang wujud, tapi uang salah orang berang. Ya, berang. berang. Tapi nak barangnya tetap orang. Orang jujur. Faham ya. Jelas ya. Jadi kejahat bantah Tapi uang kafir kan kadang. E. Bila itu orang. Enak kekafiran itu udah Ada legalitas bahwa Yesus Tuhan. Legalitas kalau Lata Uza Tuhan legalitas kalau api itu Tuhan matahari itu Tuhan itu gak pernah ada statusnya matahari selawas lalas tetap mah ma ma tapi yang menurunkan kayak eh, satu-satu mungkin anak kecil nulis kalau kita nulis lula. paham ya, Jadi teling-teling anak barang batil tetap rawa namun lain istilah nama jahal haqq wa ma'liu bedi Wamil, lanit bertelam. Ya'p ko lalu atarun, tidak ada bekasnya sama sekali, karena hakikatnya tidak u tidak. Lanit bertutwakulah anbuma kar yatarun, akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan, karena tidak tidak. Lanit beruswun nak, pokoknya nak sujud itu sing tenaan. Senajan to, satu bulan aja orang sholat sunat, maksudnya tidak tidak sebanyak sampean. Tapi kalau sujud itu tak nek maditern, karena itu pasti jadi kenangan terbaik anda hidup di dunia kenangan anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa? itu tajam gak mungkin kan kenangan terbaik gak ada yang no ada di BPKB sebetulnya ini belum buka AB mungkin belum buka AB mana pejabat propo? proposal orang melarat daftar melarat orang melarat daftar BPJS orang melarat nyimpen kartu telu itu kenangan lo nyimpen takohi pengirat itu kartu telu gak apa? itu ralpon ke pertanyaan itu ralpon Yonin tuh sujud anak kita tau sujud nih lah, sementing sah Maksudnya gue kan sholat terduis betina Tapi gak mesti sujud terduis Nopo? kelas Nopo? Oh terus, terus Sesuai Rahlali Ada timam Tenggaraman rahil kelas penampilan Tenggaraman rahil imam Tenggaraman rahil kelas Tenggaraman rahil kelas Tenggaraman rahil kelas Tenggaraman rahil kelas Tenggaraman rahil kelas Tenggaraman rahil imam, Tenggaraman rahil Wes makmum <tuh> probleme gremeng. Wah semane sepele, sepele. Barang makmum saya lagi khusyuk, imamnya cepet. Enggak kemani dah. <tuh> makmum yo kacau gayane, gayane nampa tapi kurang ajar juga jeneng. Sing lagi seneng khusyuk, nah imamnya kesusu kan mangkel. Sing lagi seneng cepet, nah imame khusuk. Mangkel. Jadi ora sinkron ana jeneng nah, imam mbek makmum kuwi. Mulane jamaah iki muga-muga nek nah, iso ono 40 ben ono waline sida. Iki Pakiki senyafaati salatipun titul-titul. Wali-wali, gonggok di sepuro kabeh. Gua pengiraman nak bersalim kekasih yaiku tikatot, ngomong pinggir-pinggir tikatot. No. Di di jadi diengali si tok, jadi barat. Sabis so wali ini pengiraman si tok, misalnya ibaratnya, besi apa kecelakaan pengiran Buka kasih kuning kodok, nah, kecelakaan nak mel. waduh salati, musola bedu anjingi, salati raket ketemu Tapi kalau sitok tok kekasih pengiran saat itu rombongan dia, kiri -kiri tomo, itu tidak di tombol, jebidol Balut hitam. Wali alasan Imam sapi kenapa jumatan penuh jadi? Kalau sekumpulan orang 40 itu pasti ada walinya satu. Kira-kira tak kosik ya Enggak wali parak Lewali sing barang satu sing Nabi Ibrahim ketika Mekah dimulai Supaya dalam salat njenengan Supaya semua ini orientasinya demi salat. apa-apa kita cari siapa apa apa. Kita berpolitik nggak apa-apa? Misalnya orang Islam berpolitik di Indonesia supaya Islam mayoritas di parlemen Kalau mahalimah maharman orientasinya bahkan masjid, lembaga-lembaga pendidikan nggak apa-apa. Tapi yang penting berangkatnya dari semangat, nomor, ibadah lani dumulayi, robbana, liyukimus, sholat, supaya semua ini demi sholat. Nah setelah demi sholat nggak apa-apa faj'al abdhidata minanna setahui ilaihim warzudhum minasad. Kalau terus nari walaupun kita mau mengalir siroya muhammadui ya muhammad itu nalikannya kodoh kaget sopong aja indal bakti nalikannya ketangi sopong kubur pas iku laro ayat ayat di amran yang berkoro al kan gede pas bangkit sopong kubur pasti kamu lihat sesuatu yang dasar akhir pas iku falafauta mongko raunok poti kumwujud lalu muntah diwong aja minatanya gitu maknanya rapat udah bisa lolos dari cengkeraman saya katakan elah yufaw itu nanti kese orang iso lolos sopong aja nanti gitu Wahuk itu lan tentang kesombongan aja min makanan seng kang iman Muhammad quran Quran. Tapi untuk iman. di iman dengan iman. Sayang pasiku iman. Maksudnya imannya itu seraji iman. Isu korona itu yang akhir filasir atau filasir atau wamahaluhu haliti panggunan iban buat dunia yang dalam itu. Mulai pulau nu yakin, mulai jiran jiran pulau. Pulau nu yakin, anu yakin, hakul yakin. Kajin Nabi mana Nabi Bukti ini nak muji sujud masya Karena Nabi bersop. Singhake wujud status kita ilayah milkiyah masih dia sujudi. Mulanya Nabi hanya fathidu sujud tadi apa? Hatta taatku, nasajidah jua kita tuh keiran minat dunia bahkan nabi tidak menghijrah sujud masya Allah luar biasa. Ono sahabat selama sih di Nabi. negaranya. Barang suatu saat nabi kan wong nyapian. Congke jo pahawpong ke daerah naku esuwi. Sohafat itu ya udah tuh kacuh, tapi kacuh soleh. Tausirin, belum pikir-pikirin nabi. Tadi aman kan jawab sani. Mulai. Bertolong dinamatos. Igo kan ya. Ini udah tidak ada nanti nanti Tapi udah tuh kaget, jangan poni ganti urus tahu poni juble. Asaluka luka murah, Pak, Saya minta nama Niko di Swat. Tapi, Dok, takok. kok, kejuaraan Ibu Angkokar mu Dewi. Niko, nggak nyerah, Bu. Kalau menurut lo pikir, dunia Niko mesti ntar. Kalau misalnya jadi gubernur, tidur kepangkatian ntar. Untuk Oppo yang abadi saya ngabarin di Niko ngancangin jenangan. Apa kata lagi? Pak, ala adalah nafsi kardika serotis susu. Ya, orang-orang aku bantu dulu. Gue Dewi, butuh hati-hati, Asyik. Kan jengna wong paling disayang pengeran itu anak ono wong jatuh suar kon bantu sujud. Kue terima kia jos okein. Jos jatuh jos jatuh buahmu. wakmu. Kan jengna abisin kekasihnya pengeran. Nono wong jok berbusu warga we kon. Fa ini ala nafsikan. Dikasro di jodan. Aku bantu tu. Aku bantu. Aku soalnya apa adik gue bantu ya. Aku gue gue duduk ya. Dia nggak kayak, nggak kayak. No, sujud.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 tapi aku nak ngajarin gue orang cerdas ngomong, nang gue nanggutin rokok malah jangan diminum rokok. <tuh> <tuh> Jadi Nabi sangking senengis itu terus menaik ada cerita hadis lagi. Ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka, ini hati soka. Ketika Nabi, gue nanggut apa nanti? Tasya al bani apa belum? Nanya wow. Wow, swabet tapi kalau istirahat terbelah. Jadi Imam dermi diwali malih mengucapkan masiswamasiswa saya naik dewi ada hati sekutuh alba ini termini itu wah wow, ya allah wah Allah imam termini itu sahle itu lagi lahir butuh legalitas kemudian barang itu ya imam Oke gak tenang. Era Imam Imam kitab kagbe gus era ini. Sehingga kata Saya juga orang hadis jadi ini Albani apa? apa Awan ikhlas kebutuh saingan. Jadi kalau beli beli animal, kalau undang-undang masalah nopo sovien nopo terima. Jadi orang orang-orang yang kita ini yang yang kita alami sekarang, seneng hati soviet ini menjadi tanggung. Wong yang rokok, itu kecuali mau dias nabi dewa walam tak kulinar ataros di semua teks hadis-hati ada refleksi walam tak kulinar ataros sujud dan neraka anda berani membakar bekas-bekas sujud bekas sujud itu raro melalui itu Badut badu cipcabin bekas sujud itu raro pokoknya kita ke hadis kita rasa sensitif berarti butuh bekas kalau menunggu tak bikin bekas cakep banget orang menunggu senengane kok katok sing ora-ora senengane ngajak tukaran <Rius> mesti <máf yellow sound> ajak tukaran senengane ono sing tersangka ono sing enggak tersangka orang usah ngono iku dene ra ikhlas ngaji ini ora ikhlas sing tersinggung ya padhe ra ikhlas dulu lah pokoke terus singgung apa mbak sing pirsa pokoke awal dawuh sih ma hum fi wujuhim min atarik sujud to kan malaikat ngiteni wong apik ora itu didelok ono asari sujud ta ora lha asar asare sujud ta ono sing maknani baduke ireng misale ono sing maknani asar sujud iku ra ngono Subhan dengan akhirat kono norsing jadi ekpresi tahu sujud kemuduraroey. Terus kalau si naraseno asari sujud itu maknane nak bar sujud terbukti orang maksiat itu berarti sujud itu mowo. Nak bariku tetap korupsi tetap maksiat berarti sujud itu rano gunane merku sujud itu tanda adil faksi. Ibu yaono ulamak si muni muni kemuduraroey kok debat tak waraina situ situ. Eh? Pokoknya Pangeran Dawo sebenarnya saya rakyat seksual itu bekasi. Eh. Ayo, Taji. Misalnya ada orang tak bilangin, ngono ya kan, tak warai cara ilmu lu kok. Dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi akibat punya kartu tiga. Tausin setahu mu di kartu OC ini apa? Jangan <cin measurements> nah, sujud, bosen, sujud, sujud. Sujud. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ya sujud itu maknanya sholat atau jokok terus kue sucur tok rasa sholat canggung. <gulai> Merkuk sholat itu harus resminya yang... jadi. <gulai> Siudo, <gulai> mau apa itu. Romo Noy, Fauzi sekarang tidak minta-minta orang karena sudah dijamin oleh tertubun ya. Oke oke oke oke oke. Tak nah, Contoh itu kurang mesti terjadi. Contoh itu, gampang Fauzi sekarang nggak minta-minta uang karena sudah dikasih bapaknya uang satu miliar. Kemaknane apa itu apa? Akibat apa bentuk fisik? Akibat? Sama sekarang. Zaid, Saiki seorang maksiat. akibat solatih, ketuk akibat solatih di Mesti akibat solat di tompo itu tanda adi farsai. Isowai maknane asari sujud ngone kurak obadudin dengone karsari jadi atar itu ragu itu bentuk di fisik paham? saat ini mustafa itu ceria kenapa kok ceria? bentuk warisan itu fisik apa enggak? enggak fisik nah sehingga asari sujud yang mau jadi ketika nanti di atiran iku asal sujud itu ketok. ya itu nuruhum, yas, a, b, na, e, di, im, nurnya itu kelihatan oh berarti nengdonya tahu sujud Lenggoyor bukti sujudnya ditompon, duit bukti orang seneng mak. Nah tapi misalnya, berarti orang berarti orang itu baduyan? Iya, gue ya bukti sujud, tapi fisik. Apa? Fisik. Tapi omong fisiknya gue melubuhayatiku, wabohu, alhamdulillah. Seng mesti seng lubuhayatiku yang inasolata, tanda, adin faksa, iman. Jadi asari sujud paling gampang adalah mengengkang dari mak diwasiat kelas-kelasan mos misalnya biasa zino rajino biasa biasa zino kok terus mau tuh loe ya bagus perkembangannya luar biasa biasa, biasa ngekengin perabatan kok tuh loe mau perendakan tepan meskipun naik mati ya lumayan luar biasa. <tuh> iku bahasa Arabnya yo atar iku bahasa apa yang gue cenderungin? lah terus wong-wong maknani asar iku bekas fisik. orang mungkin aku mau kok mau kaitanin Agamu itu kaitannya adalah perilakunya. Kau no, perilaku, melalui masjid yurid, onobong biasa maling. Ketika topat ngarep gading api, nabi, nabi mengutus. ya kau yang ngeteh -ke ngeteh nusola. Terus apa? Tanos protes. Ya Rasulullah kenapa engkau tidak melarang dia supaya tidak nyopet lagi, tidak maling lagi? Padahal dosanya dia sering nyopet, sering maling. Jadi nabi gugunik. sayang agama ya. Mbak angker sering solatah mari-mari. Maksudnya sholat sih benar-benar sholat sih, tidak jumpir balik dong. Ini penting saya utarakan. Namun ini saya ingin ngomong bahasa Arab ya. Manusia yang ditulis itu bukan amalnya saja. Tapi efek dari amal itu. Misalnya kalau Pulau senang ibadah, terus hassan anak kulao senang ibadah. Tasbihah senang ibadah. Itu efek dari bapak isoleh anaknya. Soleh bapaknya e. menduk, anaknya e. menduk, bapaknya e. ngaji Jalal, anaknya e. ngaji itu juga ikut disebut Orang ke asar itu bapaknya e. baduknya e. Bapak e. ireng, terus anaknya hirang e. oh, Itu orang-orang ini asar itu Itu fisik Jadi asar tenan apa? Perilaku Perilaku sing ditiru dari leluhurnya dan kemudian menitik anak kudul Jadi apa? Asar Jadi asar itu maknanya apa? Sokor-sokor misalnya ya baduk yang ngecap, ya maksiat si maksiat, sikile ngapal, apa-apa? Nge Kira-kira ngecap, baduk, apa-apa? Tak. Junggul ya? Bodo apal. Lalu, apa-apa? Kemiri. Biz ngecap ya? Ajar kaca aku orang ngecap. Oh, itu murah yuduna. Cantamua, yuduna. Larang, ngecap saja, saya murah. Cangkeh murah. Kalau ngecap saja, saya larang, ngecap. Karena ini malah sembrono namun yes. Tapi apapun itu sekian makna itu mungkin ngecap sisip ya mungkin. Coba lelah ya terbangga bangga. Mana ngecap gadue eh, dan gule bangga. Paling enggak kena gurita ini, ini sering. Tiba-tiba nggak Mustofa tidak jelas. Iki sering opuh karena jelas. Ini, sering ini, ini dijenguk kan lumayan, maksudnya di status. Oke, tidak jelas, tapi lemu, berarti gampang syukur. Masih banyak lah kita kalau masuk. Oh, enak, Romo, men, nemu anggapnya gampang. Hmm. Suku Rasengguru, anggapnya wiki, atau kobaran haram. Semoga itu khusus Jadi, udah bisa khusus juga. Bang, ya. Nah, turu-turu, berarti setawa kali dulu. <laughs> Ngerti ratunya, sejahtera, pengiran, jadi ramai kato. Atau... Semua nge-wego, semoga menikah, berarti khusus juga, ini loh. Clearo, rahilah khususnya sementing khusnudhan, khusnudhan itu dibadah, no? <tuh> kenapa? jeleng-jeleng, pokoknya Pulau suwun kenangan Pulau baik jeleng, kan sementing sampai nurikku tahu sujud, kenapa? empun, pisan lah, maksudnya pisahlah lah di semua sholat kita mungkin kita tidak pernah tenangan, tapi pernah sekali saja sampai Allah ulama itu tak kok pengiran, gusti apa di surga itu nanti saya boleh sholat kenapa? tanya demikian saya bayangkan itu suatu orang lain mati naroleh sholat ini misalnya ini sering dimak buju ini, sering mangane, tapi nah, tidak pernah punya kenikmatan senikmat sholat, senikmat itu. Itu maksudnya kan biwakur roto air ini sholat. Nyamannya diri saya itu kalau sholat. Coba sholat kok tidak nyaman gimana? Kita ini hidup karena Allah, diciptakan Allah. Kemudian kita dibikin satu sistem yang semuanya rindu sama penciptanya. Sampai disebut innalillah wa inna ilayhi. Sebenarnya fisik kita semuanya itu rindu sama Allah kok tidak ridu gimana kita ini pasti mencari-cari siapa yang bikin kita kita asal-usulnya gimana pasti visi kita mencari-cari. sebab itu kalau sujud coba zaman dulu sujudnya dengan nabi. ini sujud tuh kan mau apal subhanahu wali ala Al wabillahi taala ini penteluan, nado tapi esape ya ini ya. esape, keluar, gue keluar biasa semaju. nabi itu sekali sujud selain baca doa tadi sih bu apa lagi? Nabi menyebutnya apa loh cuma rekain Nabi oh. Itu spontan tuh Nabi ngidikan ini. Saja adalah kawat jiwa sami wa, sam wa besori wa muhi wa adli wa asbi wa sari wa jam. Itu kok berber. Sampai sahabat sing rimayat tahu rimate bolak balik gara-gara angin panjangnya kalimatnya Nabi. Terakhir betul. Wa mastakallatihi kau jam. Ya Allah, sujud kepada Engkau. Muhi, muhi usum sum. -sum. Tak wajah waji wa sami wa, sam wa besori. Wa muhi, muhi usum sum. Wa asbi wadami, dami, buah wa syari, mama lagi ikut Nah, kenapa rambut dikatakan sujud? Misalnya, rambut ke rambutan kepengen nirun. Ketika Allah ngerusak no putih, ngerti-ngerti. putih, meri matang kepengen cerah. Nyatanya, wahai kabur yo kabur. Karena mata juga tunduk terhadap perintahnya Oh, nah, artis pimpinan adu terus, tapi fisiknya tunduk sama Allah. Akhirnya ya tua ya elek. Gue gaya, akhirnya ya elek tua. Tubuh kita ini sebetulnya sudah tunduk sama Allah. Semua dikompon tua ya tua iku jenenge ikhtiya atau kan oh, Nah, ketika tubuh kita tahu pada akhirnya tunduk ning persane Allah oh, sing ra kabeh tuwa-tuwa, sing kabeh ra kabeh ra puteh-puteh, coplok. Tubuh kita ini semuanya sudah tunduk ning gone kersane Allah. Oh. Mumpung wis menisan diomongno. Gusti <tuh> sajadala kawaji wasami wa basori wa muqi wa aqli wa sa'ri wa kami wa mastaqollati ikoten. Nah, kalau sudah begitu berarti sak awak wis Nah tentu nah, orang punya pikiran seperti itu, api mak kok ngagup nikmat mati mana jaga, mak siah tu naik mati Orang dalam keadaan takut sama Allah seperti itu, bayang nonaik matiung itu orang, bayang nonaik mati mat siah terawang. So aku umatmu neng, bohong itu pasti pas kan jangan <laughs> <tayang> kok takok. Kue lo napa suara sujudmu negu tau gak bayangkan ada kenikmatan di atas itu, pas warasnya. Meskipun aku yakin mu dua menit artinya pas itu kan kau ya, nikmat banyak kan orang istighfar di tengah malam nangis nangis tapi hatinya lego. andikan itu diukur kebahagiaannya, ambek bahagia zaman pacaran, bahagia mana Orang-orang yang nangis tengah malam, kira-kira saja. -kira, kan bisa ditimbang, bahagia ketika nangis, nyesali do, itu enak. Pinternya pengira. Maksiat misalnya pacaran itu kan nikmat, tapi lebih nikmat yang tobat yang menangisi maksiat artinya apa? jangan kira to'at itu tidak nikmat banget. jangan kira to'at itu nikmat sekali. akhirnya orang isi ronca. tapi yang mati, orang mati, orang kan orang mati. <laughs> cuma saya pastikan bahwa to'at itu nikmat. Maksudnya, sementing kan nanti jahit to'at itu juga. itu kalau kamu latih terus, lama-lama kamu penikmat to'at. Nah, kalau kamu sudah menikmat to'at, lama-lama kamu tidak menikmati lagi, mak. Iku nek ismakome ngono iku mudhayat ayat fathillah wa bi rahmati fi dalika terlitas barang perilaku ngomong besok <tuk> bernah itu kandang, ini warga ketemu aku ya berarti ya setiap tidur Kenara ketemu aku, coba agam rokok itu kelas bro aku sebalik pengiran orang ketemu aku menurutku sepuluh seneng dunia ketemu jadi kan cakul ya kurang ajar terus nak pohat lo, ketenang ngomong-ngomong ini warganya orang kantina Sung -sung -sung crisp. sungka -sung kok... aku, sungkan, buska ini ngopi sungkan, apa yang ngeloni buju sungkan Biasa, Pak, Ibu Nih, suaraku, aku tadi Kasungkan Yo, cuy Oh, cuy, Sangi Sore kok banget, Awal bangun sungkan, ya, Bu Tadi aku di konco, aku biasa-biasa, gitu Nah, itu gue beli makar, ya biasa Jadi, misalnya, dari usia ini mustafa Lu sungkan, lah, orang kalau ada Nabi ya suwane kadang-kadang, tapi juga apa? ada itu seprapat, pikir dari wayu-wayu kok mikir, kurangan rokok Ya woi lengi-lengi, indah sholat tatanha, adin faksa yang mungkar. Maksudnya ngotot, kalau nanti mau togi tak karangan ibuin izutin tidak disalam. Taranya ngotot, kenapa sholat itu bisa mencegah dari mungkar? Biar biar wong ngelakoni barang mungkar tuh karena cari kene. <tuh> wong nanti gemak nyari kene. Sementara wong sholeh-sholeh wes menikmati ke toa, latih terus sampai toa itu menjadi kene. Kalau Tuhan sudah nyari di kenikmatan berarti kamu tidak butuh nikmat sehingga jalur mak, iya itu yang dimaksud nabi waqrotoa ini disolat, muriqwaah, kamu nak wes, ini bocaran nih soal kita pernah aja, doa butuhnya pernah wa, itu kebutuhan, masih ada yang mau pernah aja syarat jadi menurut waktu jadi abang, itu setan amok, paling kayak kandane, paling eh, dilatih monangan tuh gampang, mau nolatkan terus.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 Kalau ini mengenang keranda, nanti salah ya. Jadi dimulai meninggal ninggal maksiat adalah maksiat itu cari kesenangan. Sementara wong soleh wesen banget, bet. Ketuaatan. Dan senengnya wong soleh, ketuaatan itu mendapat nikmat jauh di atas nikmatnya orang yang sedang makan. Itu kalau dilatih terus insya Allah kamu sudah sangat cukup dengan kenikmatan dalam melakukan ketat. Itu kalau bawa kubrotoa ini. Wakas kafarulan teman-teman ngasih di sobong akeh di pelan hak min kopruan istri ini ki efisienya yang keren. Wayak di funalan foto membuang sobong akeh yamu nanti kita buang sesuatu akeh di ing barang sing hak min makanin sain bangunan ke ibu di orang-orang itu di akhirat banyak membuang barang hak. Whoep di sini itu bisa whoep barang hak mesti barang hak sehingga dilihat enggak diimani. Soalnya zaman yang dulu nya orang percaya nani swar swargo mereka gak keto tapi nanti kok ketun, pada akhirnya yang dikatakan Allah itu yang nyata yang si dikatakan nafsunya hanya hak hanya khayal, padahal barang hak sing nyata itu sing tidak ada Allah, mulanya di diantara wiridahnya di Nabi sebuti, inal janatah hak wan narun no. apa? hak, mulanya mutin mutin anaknya yang matikan wal janatuh hak wan narun no. apa? Nah, sementara yang khayal manusia tidak hak, padahal yang hak yang ada di ini mati seberapa orang bakal berbaga, kalau ada apa apa yang berbaga, jadi ada apa Alegin apa ilmu? <tuk> ilmu. apa ilmu? Ilmu. Dimanakah saya perkoroh kupangangjadi woi woi buku ngerti ini madum sambil wae woi bantaran kelawan buat baca tentang kamu. Aku kalau singko sekiranya komentar sopo ngake si napi dalam napi sahir, tapi di komentar itu kang sihir sahir, tukang sihir kahin, <berkata> tukang Wafil Wafilku kahin dukun. Wafil Quranilah mereka komentar Quran sihron te Quran ini dianggap sihir. Sihron, sihron sudah di sihir kahin atau perdukunan. Mereka itu orang-orang yang menuduh kebenaran dengan tujuan yang sangat jauh dari kenyataan. Saya orang Wangka Firnas hingga kemudian. Wakil alam Tina alangi Okpo Fina Bumantaran, Wangka Firnas hingga kemudian. Dan antara ini bergaul oleh istana unang seneng semua ngadain lima nisan iman, Okpo Fina Ibig iman. ketampan iman, Kamap Fila Koyole Cendakoni Okpo Fina Asyain, Buan Padan Padani Wakai Asbain, Desi Padan Wakai Fikufri dan Gerdak Fira. orang-orang kafir di akhirat, mereka sangat merindukan iman, dan mereka sangat merindukan imannya diterima. Tapi ketika itu sudah enggak ada penerimaan iman, iman wahilah binarum wah binama ya karena masa iman sudah seles, selesai. Selesai mengkopi sange ini peristiwa itu, kalo mengkopi ini generasi kafir mungkin. Indahku saat ini mau ngakai urakan, mau nusopo, ngakai bisa kening dalam kemamangan, duri pinggang, dajek, mamang neng wong liyo. Sampai nak kebeniman pun nano tulo, caranya nyateng, misalnya, wong mati mau tangi meneng kita ini sepakat kita wujud sekarang iku nak nuruti mokal ya mokal karena kita wujud sekarang dari sesuatu yang mani mani songko nabi adam nabi adam songko lem, lemah lha kok iskal wong tak ngiko lemah lah saya saiki kabeh kondi kan yo kongkon napa kalau iskal nanti kita jadi manusia lagi harusnya kamu iskal dengan wujud yang sekarang karena wujud yang sekarang juga hakikatnya dari napa ta tahanlah wujud saya kowe ra iskal kok wujud cemben Eh, sikapmu alasannya wujud saya nyata, wujud sok band enggak mesti, dosen tentukan nyata, ndak nyata itu ndak kamu-kamu itu tidak penentu dunia kok melok, cangkemannya ramai enggak weh kok melok nanti, kau yang nira nyata, nah Allah menyatakan mau apa, kan tetap menjadi, paham faham gitu, saya gemuk cukeman, mulai nih, iman gue harus dengan ilmu, aneh gue loh, iman nih gue ngaleng, mesti iman sing ilmu yakin hakul Yakin karena tadi wujud yang sekarang itu kalau kamu percaya itu tuh wujud yang tidak nyata. Wong kita songko agam agam itu nyata nih so wujud wahyu. Kalau sing diutang BPK, kalau sing di OT itu macam-macam, kalau sing kekeh, kalau sing ngayal to, sauripuripengayal to, ono semua semacam. Wujud yang sekarang itu tidak kalah mengeskalkannya ketimbang wujud nanti. Wujud yang sekarang kelihatan orang itu dari maninya satu orang yaitu si nabi. Dan adam diciptakan dari tanah. Tapi bareng kita dikandani sembunyong mati tani menaik Bagaimana mungkin tanah jadi manusia? dari masa muncut nih saya kopo. Kan ya dari ya itu caranya iman dilatih terus dengan L sampai famili. Ya. nah famili ya berarti mungkin saja harus dilatih bil ini. Melainnya iman itu dikarena allah falam anahu lah Dari kata falam iman itu dengan L jumlah ilah berapa kali urusannya uang toreko apa tak urusannya ulama, ilah faklam dengan ilmu itu tadi diutak-utak nanti bener-bener jadi apa ilmu kalau dalam tapi walam ya Lam yak lan ora podo biya sakno sopo ngakeh. Nih di bidala ilihi. Maksudnya ini kalau, iqtad ya yak tadu, apa peduli. Walam yak tadu, lan ora peduli sopo ngakeh, yak tadu. Lan ora peduli sopo ngakeh, bidala ilihi, lan bura-bura dari Walam yak tadu, lan ora peduli sopo ngakeh. Bismillahirrahmanirrahim. iman tapi zaman yang orang peduli dengan dalil mati dalam keadaan tidak